Nah oke okay. gua lupa beritahu kepada kalian kalau ini ada nah ini ada annihilation baru dan tempat mapnya ini di tempat S kayaknya ini Ya tempat S ya seperti di chapter 6 mungkin ya Dan setelah itu requirement 10 ya kalian bisa milih tapi pun disini gacha juga ya ujung ujungnya dari ketiga itu pun gacha juga cuy dan lanjutnya, kalau ini, ah, ini yang tadi ya. Lagi, kita sudah punya kedua-duanya ya? Oke, kita lanjutkan lagi untuk MBX 3 nya yang dimana ini 170. Waduh, lumayan susah nih. Dan mapnya seperti ini, challenge-nya seperti itu ya. Gua enggak tahu apa artinya ini ya. Ya, bahasanya enggak gua ngerti ini. Mungkin defender, mungkin defense mereka, mungkin ya bisa jadi. Quat... Oke, okay, sudah gue nggak ada pilihan lain, kita pinjam operator ya itu. Nah, ini energi, matrock. Okay, let's go. Ini ditaruh di sini. Ini di sini. terus aku Ya, setelah itu baru itu di atas ya <San> nah itu ini ke sini kan? ke uh, mana nih? Oh, enggak salah. kita pakai ini di sini. berhasil? oh ya merak merak merak merak. persembahkan untuk anda merak. ternyata kuat ya Amiya ya berarti dia kelemahannya art ya aman sudah ini cuy aman cuy apa tuh buset merok aja kalah cuy aman Apa itu kekuatan? Apa itu nih? Dua orang nih. nih tambah tiga, murah aja. kalah mantap, kelemahannya adi meksi, tapi parah. Anjir, oke, okay, mau Wuh kalah masih tuh. Kambing, guling, Terpaksa pakai surti. Nganjir, hmm, mati tuh. Yuk, disayap! Astaga, masih kagak mampu. Nah, Akhirnya selesai juga. Oke okay, kita lanjutkan ke mbx4nya ya Oke okay, kita lanjutkan lagi mbx4nya yang men ini, ini mapnya seperti ini dan si sniper itu udah nggak ngotak lagi cuy Defender saja kalah cuy Oke okay, gua nggak tahu ini apa challenge modenya ya kita pakai operator yang sama buset uh set set set set gue mulai kewalahan ini, dah dah susah sih, heeh bisa yuk, cian cian cian cian cian, buset cian cian cian cian, alot alot, kok oh, susah, bisa kah bisa kah cian cian cian, astagfirullah Oke okay, kali ini gue pinjam Junet ya. Besi atau apa ini? Yuk Junet, Junet, Junet, Junet. E mantap. unit Junet, mantap Junet. Yuk Junet, mantap sekali Junet. Oke. Okay. Hidupkan skill. Mantap sekali Junet. Ayo Junet kambing guling. ha oh, ha oh, oh, saya tidak tahu ini Kamper. a few moments later pinjam silver SUV gantian ini dan gua sudah mencoba di uh, apa namanya latihan ternyata berhasil ya walaupun satu lagi itu bisa dilakukan bro. yuk bisa yuk kita pasti bisa inilah saatnya ku senar setelah itu bagaimana caranya bang nah ini nih kita harus pakai ini nih biar cepat habis nih Nah ini Silver S kita gantian sama si Anu nih Ternyata beda dari yang tadi ya Apa buat apa <tuh> Langsung saja, sing sing sing. Oke, okay, ini ganti langsung jadi ini. Sing sing sing. Oke, okay, ini ganti jadi ini taruh ini di atas. Siapkan jiwa dan raga kita. Kita harus selesaikan ini, cuy. Jiwa dan mental gua sudah goyang ini. Siap, let's go. Udah pasti menang itu. Mantap sekali, Junet, eh Junet, Surti kita ya. Huh. akhirnya selesai. Tiada kata Surti menang. Oke, okay, jadi itulah dia dari MBX 4. Kita lanjut lagi MBX 5 dan 6 di video selanjutnya. Bye-bye.